Gimana nasibnya daripu karyawan? Matamu, matamu? kamu tuh syirik musyrik gimana nasibnya? Gak mungkin mati, tutup semua Holy Wings, gak mungkin mati karyawannya. Kalau dia bertaubat, Allah akan kasih jalan yang jauh lebih berkah dari Holy Wings. Saya, Alhamdulillah Pak Anies Baswedan, ya, saya dengar, saya baca berita 12 outlet Holy Wings ditutup, mudah-mudahan yang lain menyusul. Bukan ditutup rek, kalau aku jadi presidennya tak bakar Karena yang dihina sudah Nabi Muhammad Yang dihina itu Nabi Muhammad Kekasih Allah Ya, saya, saya ulang ya Yang dari namanya, dari nurnya terciptalah kehidupan ini Bazar itu apa? Hopil kalian ini Apa masulnya? Itu hebohnya loh hanya untuk membela Anies Baswedan Memangnya Yang menutup Hollywood itu Anis Baswedan aja Hah? Semua Di kota-kota yang ada Hollywoodnya ditutup Bukan Anis Baswedan aja Kamu itu Pakai otakmu Dan mulutmu kalau ngomong itu yang pas dan yang realeril real aja, Sugih Nur Raharja. Nih, Bekasi, Surabaya, Semarang juga Halloweennya ditutup, Sugi Nur Raharja. Kamu itu hanya untuk membela uh, Anies Baswedka kamu sampai segitunya Nur Sugi Sugi Nur akhir jadi presiden siapa yang mau pilih nah, kalau kamu jadi presiden di tanah Anta Branta atau di tanah Sono eh, di mana di laut Atlantik Sono kamu kamu bermimpi jadi presiden, seandainya nggak usah seandainya, seandainya kamu jadi presiden lah di negeri otak ke sana. Ngomong, jadi presiden, jadi presiden maca bismillah, baik. Orang iso, nggak maca asli. Dua orang iso, nggak moco tulisannya. Orang iso, oh ini nih jadi presiden. Oh, suki, suki nur. Kueku, juragan obat, jurakan debus, jurakan obat, faham ora sukinob, dirak usah ngimpi ngimpiyo, nek kue, ingin ingin jadi presiden, pengin dilun, dilun dilun telur, dilun dilun pengin dilun dilun telur, pengin telur, pengin telur, sekolah telur, pengin telur, pengin telur, pengin telur, pengin tukang debus, telur, pura, -pura Isok agama sing pura-pura dadi gus fahamora ora Suginur Raharja <tuk> <tuk>